Live streaming Real Madrid versus Sevilla. Real Madrid akan meladeni Sevilla di Santiago Bernabeu pada pekan ke-11 La Liga 2022/2023. Pertandingan Liga Spanyol ini dijadwalkan kick-off Minggu, 23 Oktober 2022, jam 2 waktu Indonesia Barat. Sevilla pada dasarnya adalah lawan yang kuat, ex Madrid, Isco juga ada di squad mereka. Namun, musim ini performa Sevilla cukup mengecewakan. Sekarang Sevilla bahkan masih tercacar di papan tengah. Bagi Madrid, laga ini adalah kesempatan bagus untuk meraih kemenangan dan mengamankan posisi di puncak klasemen sementara. Tengah pekan kemarin ketika Madrid menumbangkan tuan rumah FC 3-0, satu gol Eric Lamela hanya cukup untuk memberi Sevilla hasil seri satu sama dengan sang tamu Valencia. Sevilla juga kehilangan Kike Salas yang di kartu merah di penghujung laga. Sevilla musim ini baru menang dua kali di La Liga, saat ini ada selisih 18 poin antara mereka dengan Madrid di tempat teratas. Kemenangan 3-1 dalam El Clasico kontra Barcelona yang kemudian dilanjut dengan kemenangan tiga gol tanpa balas atas Elche membuat squad Madrid begitu percaya diri. Dalam dua laga itu, Federico Valverde dan Karim Benzema, sang pemenang Ballon d'Or 2022, masing-masing mencetak gol untuk Madrid. Mereka pastinya juga siap untuk memberi Sevilla banyak masalah di laga nanti. Anak-anak asuh Carlo Ancelotti belum sekalipun tersentuh kekalahan musim ini. Melawan Sevilla, catatan positif itu sepertinya belum akan terhenti. Live streaming Real Madrid versus Sevilla dapat disaksikan di platform video.com. Thibaut Courtois siap comeback saat Real Madrid jamu Sevilla. Kembalinya, Courtois jelas menjadi kabar baik bagi Real Madrid jelang laga kontra Sevilla, Minggu 23 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat dalam lanjutan jornada 11 La Liga. Menjamu tim yang sedang kesulitan sejak awal musim 2022-2023 ini, Los Blancos tentunya bertekad melanjutkan catatan clean sheet. Andrew Lunin tampil cukup impresif sepanjang bertugas menggantikan Courtois, namun jelas kehadiran kiper terbaik dunia itu akan menjadi tambahan motivasi yang berbeda bagi raksasa Spanyol tersebut. Kiper utama Real Madrid ini sudah absen selama satu bulan, tepatnya setelah Jebeda match Matchday, karena mengalami masalah pada saraf sekiatika pada punggungnya. Courtois dikabarkan akan kembali pada big match kontra Barcelona akhir pekan lalu, namun sang kiper belum bisa pulih tepat waktu. Kehadiran Courtois jelas akan memberikan kepercayaan diri yang berbeda bagi rekan-rekannya ketika mereka menjamu Sevilla. Raksasa asal Andalusia itu mulai berhasil mencatatkan peningkatan performa sejak dilatih oleh George Sampaoli. Meski jika dilihat secara kasat mata, permainan Sevilla belum bisa menandingi performa Benzema dan kawan-kawan. Walau demikian, Los Blancos jelas tak boleh meremehkan semangat kebangkitan yang sedang membara dari Sevilla. Ancelotti harus mengamankan angka penuh untuk mempertahankan keunggulan tiga angka dari Barcelona yang terus menempel ketat mereka di peringkat dua kelas seman sementara La Liga. Moncar bersama Real Madrid, Federico Valverde ungkap kuncinya. Gelandang Real Madrid Federico Valverde saat ini menjadi salah satu mesin pencetak gol bagi Madrid. Pemain asal Uruguay itu pun memberikan kunci keberhasilannya mengapa ia dapat menunjukkan performa yang cukup memuaskan. Sejauh ini, Valverde mampu memberikan kontribusi yang sangat baik untuk Real Madrid di hampir setiap pertandingan. Dari 15 pertandingan yang sudah dijalani musim ini, Valverde berhasil mengumpulkan 6 gol dan 2 assist di semua kompetisi. Valverde pun menyebut dirinya selalu menikmati segala yang dilakukan bersama Real Madrid. Pasalnya, Valverde selalu menganggap bahwa tim asuhan Carla Ancelotti tersebut adalah klub sepak bola terbaik. Ini mudah, saya bermain untuk klub terbaik di dunia. Seluruh keluarga saya dan saya sangat senang dan saya sangat menikmati diri saya setiap hari, ungkap Federico Valverde. Selain itu, dirinya merasa senang ketika berada di dekat rekan-rekan satu timnya. Hal tersebut pada akhirnya memberikan motivasi yang lebih besar bagi Valverde untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di setiap kesempatan. Setiap hari saya bekerja dengan yang terbaik, mereka rekan tim yang baik. Ini adalah grup yang fantastis dengan tim yang hebat serta semangat tim yang luar biasa, sambungnya. Tidak hanya itu, Valverde tidak memungkiri bahwa pola latihan yang dimiliki oleh Real Madrid memang cukup berat. Namun hal tersebut justru mampu membuatnya selalu meningkatkan kemampuan fisik ataupun teknis sebelum bersaing di lapangan. Real Madrid tertarik daratkan bintang muda Napoli ke Santiago Bernabeu. Pemain 21 tahun asal Georgia itu baru dibeli Napoli dari Dinamo Batumi seharga 10 juta pound sterling musim panas lalu. Namun, sang pemain sudah berhasil merebut perhatian para raksasa Eropa. Faradzkelia sudah menyumbangkan 7 gol dan 8 asis dari 14 penampilannya bersama Napoli musim ini di seluruh ajang kompetisi. Kontribusi krusialnya sebagai sayap kiri bersama Napoli berhasil membawa tim asuhan Luciano Spalletti menduduki puncak klasemen Serie A dengan torehan 26 angka dari 10 pekan yang sudah berjalan. Tak hanya di Liga Domestik, dominasi Napoli juga berlanjut di Liga Champions di mana saat ini Azuri menduduki puncak klasemen grup A dengan perolehan 12 angka dari 4 pertandingan di fase penyisihan grup. Catatan sempurna tanpa kekalahan ini membuat Napoli kini dipandang sebagai salah satu klub terbaik Eropa. Peran keparat Skelia membawa Napoli memuncaki kedua klasemen Liga Elite tersebut tak pelak membuatnya menarik perhatian para raksasa Eropa. Sang pemain mengungkapkan bahwa ia pernah bermimpi untuk bermain bersama Real Madrid, namun secara diplomatik Parat Skelia menyatakan bahwa Napoli telah membuatnya meraih mimpi untuk bermain di klub besar. Mimpi saya adalah bermain di klub besar saat saya dewasa seperti Real Madrid, tetapi Napoli juga merupakan salah satu klub besar, mimpi saya telah menjadi kenyataan, ungkapnya.